coba jbx, ya bentar-bentar kita jbx kalau akunnya yang level 5 ya ini akun level 6 semua soalnya udah gua susun ya guys ya sayang buat main di fortune, cerot, wih lumayan kan gua spam tuh oke dapat macan nyari dana wungku mang kayak gus ayah modal na, papa nyari dana hee huh, siap-siap betul, emang ini buat cari modal doang, ntar kalau udah dapat modal ini kan dapat modal kita bawa ke papa, langsung Max bed. Anjay, semoga Bang Abang her. Amin, biar ada berbaginya ya, guys. Ya, stroke macan. Aduh. Lumayan lah masuk. Gua udah lama ee, bulan kemarin sama bulan ini gua belum jackpot ya, guys ya. nih selewan. Oke, ditambah lagi tiga ya, guys Jerman hadir, Bang. Woi, hebat amat di Jerman aja. Polisamping. samping. <laughs> ini entar musiknya hilang, ya hilang di telan short, oh, mau apa, apa ya? Iya langsung masuk, jangan takut, jangan risau, jangan sedih. Iya, sedekah dari Bang her chipnya beranak. <laughs> Jadi berapa bro? Jadi berapa B? Abang omong Indo kah? Oh orang orang Indo kah? Iyalah bahasanya juga udah bahasa Indonesia, gas max, siap gua matiin ya, nikmati. Kalau chipnya banyak mah Gua cepetin, jok. Ini chipnya dikit takut kelewat. Oke, seketar uish, Dapet, ya guys ya. <laughs> Hoki ya guys ya, orang dalam jok. Oke, tiga tirai aduh kamplit korek banjir. jadi satu setengah bebang Aduh mayan bro kayak siluman lubang enggak ada apa enggak ada notif tiba-tiba lewat tenang-tenang cair-cair belum cowo. belum tentu anjir kadang-kadang dapetnya big win kalau enggak megawin nah JP nih Aduh tidak ada sih kakeknya Beres seketar langsung nyalain speeder ya. Kakek, kakek, kakek. Aduh, kakek birunya. Yang satu jauh cowo gak mau dempetan anjir. Awal yang baik ya, guys ya. Aduh. Salah pakai baju itu si kakek. Bongkar, jangan dibongkar anjir, jam segini batal luar <laughs> Kakeknya tidur. mengkamret nih. Ayla, crot, tirai-tirai Tiga tirai lah, terakhir lah Tambah tirai emang kikir ya, guys Cepetin aja ya, lama Sunggah, cepet kasih Ini skater deketannya susah guys kalau TF mah modal batang wah, TF mah modal belum moal cok kalau dibagi-bagi mah mau batang batal eh, kampret disedot lagi ya gak babar gak bongkar yoi, betul sekali cok Ternyata di php ini ya guys ya Dari Leon kembali ke Leon ya guys ya Kira dari Leon ke penonton anjir tahunya dari Leon kembali ke Leon kirain dari Leon ke penonton co Ternyata dari Leon kembali ke Leon Kadang-kadang ke -kadang si Leon Gak bisa ke penonton guys Dari Leon kembali ke Leon Kampret <tuh> parah ya, guys! Ya, si Leon anjir, banyak be <tuh> dulu. Bener-bener si Leon emang nggak ada-ada ya. Ini hmm. hey, pindah ya, pindah, pindah, pindah, pindah. Ke akun ke CEO si... oh, belum, belum. Abis ini, abis ini. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Game over. Awi dapat ya guys ya. Host pagi itu siang apa malam? Pagi ya pagi anjir. Pagi itu Pagi jam berapa ya kalau <laughs> nih ya jam 1 itu udah termasuk pagi ya guys ya Cuma kalau jam 5 itu udah termasuk subuh nanti jam lanjut lagi jam 6 jam 6 pagi <laughs> setelah pagi nanti siang tuh jam 11 ya dari jam 11 sampai jam 3 tuh siang sore sisanya sore jam 6 tuh masih sore ya guys ya malam tuh hitungannya jam berapa ya jam 8 jam 8 malam ya guys ya Woi, kampret! Gua ngomong-ngomong ini sketernya kenapa kayak begini isinya satu satu satu satu satu. Leon emang kikir. Ayo Leon kasih patirai. Gak tau nih. Spider Bang, lo oh, kita nyalakan. Oke okay, guys, Trot sama aja aja satu. Dapatnya biwir ya guys ya. Emang kampret si Leon. Kikirah, mitamit, mitamit udah seneng-seneng lihat -seneng skater isinya biu ya hidupin aja speedernya perindapan makanan paling higienis jadi makanan didapat para sultan <laughs> kalau gua enggak sih walaupun dibayarin enggak kan ya. deh mak isinya gak otak <laughs> aneh cok kalau b 18 itu isinya super weird wi dapat lagi ya jangan dimatiin speedernya jangan dimatiin kita lihat satu tirai, dua tirai, satu tirai, satu tirai Empat tirainya mana cowok? Wih, hi, hi, hi, hi. Wih, ada tiga tirainya walaupun tidak sebagus itu ya guys ya Emang eh, si Leon? Apakah dari Leon kembali ke Leon? Ataukah dari Leon ke penonton ya guys ya? Kita coba 100 pin kita buktikan ya ya dari Leon kembali ke Leon atau dari Leon ke penonton oke nah kok enak yo lah enak sih tapi nggak tahu juga ya kalau belum jadi tuh rasanya membanggakan juga sih sekali sedot lagi coba si Leon ber kemarin gua nongol iklan tenggelam kok malah mati ikan ikannya kira-kira salah nggak gua nongol ikan tenggelam kok malah mati ikan bukan tenggelam aja emang hidupnya di air lelunya aja otaknya nggak ada ikan tenggelam kan bener enak kehidupin spinernya CEO. iya betul juga aska emang lu is the best lah Katanya dimatiin cuman buat biar melihat penampakan-penampakan yang membagongkan ya guys ya masih diputar-putar ya masih diputar-putar oke dapat bocil pink dapat koin-koin dajjal oke koin-koin dajjal lagi Bocil-bocil, kong, kalung hijau dan gendang-gendang, Oke masih mau putar, dapat gendang, dapat koin, bukan koinnya, ya guys ya, itu apa, giok hijau ya, giok hijau, kakek muncul pasti, yoi pasti, ini udah muncul nih kakek, pasti, ya salah cowok cuman, habis ah, anjir, ayo kakek okay, keluar, gak tau ya guys ya, dua kali skater di MOSFET gak jadi, 1 lima 500 pun gak mau jadi anjir, otaknya mana, Leon, Leon, parah ya guys ya, Ayo kodok, percuma kodok juga kalau isinya big green, udah langsung aja di luar, Just, tulisan Cina, isinya, wih, seketer lagi ya guys ya, nah, kita lihat, jangan kita matikan, oke, udah satu tirai, satu tirai, satu tirai, satu tirai, satu tirai, lagi dong, satu tirai, satu lagi, nah, emang babi ya, <gulisinya> si Leon anjir, <gulisinya> ngobrol tinggal seketer di bath gak nyampe 1.500, <gulisinya> astagfirullahaladzim, gue <tuh> bingung ya guys ya ini si Leon mau jadi gimana ya udah seneng dikasih tiga kali skete emang aja <tuh> ini maxbet ya guys ya ini maxbet loh <tuh> ini mah fix habis ya guys ya dari Leon kembali ke Leon bukan ke menonton <tuh> dan kalian kembali ke Leon bukan ke penonton kampret, kampret speeder berapa banget? triple enam. cerot, cerot, cerot wih, sekian lagi dia aja wih, aduh ada si kakeknya kampret, gak ada si kakeknya hayo kakek Bang bilang Leon enak tuh betul modal sedang. Bang bilang Leon enak betul modal sedekal uh, Ngecit kagak Lu kalau gua dapet bilang ngecet kalau ga dapet aja Lah komen Wis Udah top up ya guys ya Akunya pun udah top up Oke guys ya Gua kirim dulu Buat 5 orang ya guys ya trot Ayo kita tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan kirim buat lima orang dulu. Yang satu B-nya gua simpan di bandar. <laughs> Klasik, Oke okay, ya, guys ya. Kita sebut nama untuk penutupan. Karena sudah up, kita kabur dulu bagi dulu banger. <laughs> ayo, ayo. Ayo, ayo. Si Rehan barbar dulu. Rehan barbar kasih ID satu satu orang dulu. Yang, yang lima orang udah habis, habis jam wajah, kagak kagak kabur, kagak kabur, enggak tetap. Gue bagiin, gue bagiin tenang, tenang, tenang. Gue bagiin, gue bagiin 500 m dulu ya. Terkelola yang apa? Baru kita bagi-bagi lagi sistem kita dari dulu sampai sekarang. Begitu aja lah. Gue. Tadi udah udah terlanjut janji ya guys ya sama si Rehan Barbar -bar ini nih CPH 1819 Bagi dulu Bang, Bang Her jangan lupa Bentar gue sempetin dulu passwordnya ntar kelihatan. cok cok tromo Oke okay guys saya guys, ayo kita ini ya bagi-bagi untuk lima orang, lima orang untuk untuk 5 orang, untuk lima orang. Kita main tebak-tebakan ya guys ya. Peraturannya gampang kok. Peraturannya gampang. Peraturannya itu si Rehan Barbar gua kasih karena dia membership ya guys ya, walaupun gua nggak lab, nggak lab-lab udah berapa lama dia masih membership. Jadi ibaratnya gua Gua balikin duit dia aja lah ya guys ya Typing ID gua akan Dia jangan typing ID ya guys ya Jangan typing ID nanti ditendang Soalnya si Tsutejo ga galak. Makasih Pak Her, murah rezekinya amin Siap siap Oke okay, sekarang bagi-bagi Rehan lu jangan ikutan ya <laughs> Kasih buat yang lain Kita tebak gambar Contoh Contoh contoh. Ini jangan jangan segini lah Contoh ya guys ya Segini aja lah Contoh. Contohnya dalam 5 putaran ada berapa burung? Contoh ya guys ya, contoh dulu contoh. Terkalian tebak tah. Terus kalian tebak misalnya ada yang 3, ada yang 1, ada yang kosong. Terus gua udah udah gua stop. Gua klik 1 2 3 4 5. Nah, yang dihitung ini cuma di sini ya guys ya. 3 burung. 1 2 3. Cuman ada tiga burung. Begitu ya guys ya. Oke, sekarang gue kasih tanda ya guys ya. Gua kasih tanda. Setelah tanda i Setelah tanda i kalian jawab ya guys ya, cuman bisa sa jawab satu kali aja. Jawabnya satu kali aja. Misalnya lu udah jawab dua dua, di bawahnya jangan jawab lagi ya guys ya. Kalau jawab lagi ntar lu dapat gua bakar ya. Tapi sebelumnya bantu like-nya dulu, bantu like-nya dulu. <laughs> bantu like-nya dulu ya guys ya. Yang belum like, bantu like-nya dulu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, gue hitung dulu tiga dua satu udah cukup lah, gue usah lama-lama lah. Gue tau tahu kalian pasti ngeleko. spam jawaban dibakar ya, oke okay. si si oke. Okay. Harus burung? Enggak ntar eh, enggak enggak burung juga ntar ntar gue buka ntar gua buka <coughs> Engga, enggak, enggak selalu burung, gua acak gue acak gue acak gue acak. acak. Gimana gua aja cok, oke? Okay. Ntar gue buka dulu ini Kita lihat Nah Kita lihat ini ya kura-kura ya Dalam Dalam Dalam 5 spin itu kura-kuranya ada berapa? Silahkan jawab Silahkan jawab Silahkan jawab Silahkan jawab Ayo silahkan jawab Ketik-ketik Ketik-ketik Ketik-ketik 3 5 <tuh> Kalau udah ngetik Jangan-jangan ini ya Jangan ngetik lagi ya Nanti kalau ada 2 Otomatis dibakar, ya. Satu kali aja, jangan cepam Teneng, hmm. mana lagi? Coba masa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, masa 10 orang doang. Yang lain nggak mau ikutan. Oke, kita hitung mundur ya, guys. Ya, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, cuma segini ya, guys. ya Uh, tadi kata gue ini ya kura-kura ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Kura-kuranya <gulis> Nol ya guys ya Tidak ada kura-kura apa ada yang jawab Ternyata salah semua ya guys ya Tidak ada yang menjawab kura kuranya nol Tidak ada yang menjawab kura kura Kita ulangi lagi ya guys Kocak banget manjir Gak ada kura kuranya -kura enggak ada ya Kosong tuh kosong dan gak ada yang jawab kosong, ya guys. Ya, hai, jawab. ulangi, ulangi, hai, usah ulangi bang, udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ulangi ulangi, ulangi ulangi Bercanda bercanda Bercanda bercanda Jangan hai, harusnya dihitung Dihitung hai, hai, selama hai, hai, bukan di spin. Jangan, kalau gitu gue juga pusing ah kalau gitu kebanyakan, lah, ditebak aja, ditebak aja. Jangan, jangan. Eh, gue pernah kayak gitu, yang ada gue pusing sendiri. Ulangi, main ajalah lagi bang. <gulau> Mana ada yang typing gitu. <gulau> yes, ya siap, gue bercanda doang anjir. gimmick, gimmick. Oke ya. Kita cari dulu berapa ya. Cari apa ya. itu yang enggak ada guci ya oke kita cari guci ya dalam lima sepin tuh gucinya ada berapa ya cari guci ayo silahkan guci, gucinya ada berapa nih dalam lima sepin gucinya ada berapa ayo ayo dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih ayo dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih ayo dipilih dipilih 200 biji ada 200 aja ayo dipilih dipilih dipilih dipilih jangan dua kali ya sekali aja Dipilih, dipilih, dipilih, dipilih, dipilih. Oke, kita hitung ya, guys. Ya, lima, empat, tiga, dua, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Guci ya, guys. Ya, yang betul adalah VJK. Drakum TV Udah ya guys ya cuman dua ya guys ya Drakum TV sama VJK Yang menang cuman dua ya guys ya Yang menang cuman dua Ayo kirim ID Kirim ID Kirim ID buat FJK dan Drakum TV Ayo kirim ID Kirim ID itu udah buat -udah tanda kok jadi moderator nggak akan ada yang nipu Ayo 18 Citra Wijaya betul kah ini namanya? Dragum TV betul kah? Oke, kita kirim ya, isinya cepek Terus sembilan satu empat dua Eka. Oke okay, guys, jangan banyak banyak ya. kagak banyak anjir 100 lah anjir Ini gue hapus, ini gue hapus. Oke okay, guys, cukup sekian terima kasih. Okay. <laughs> Makasih ya, siap sama-sama. Berarti tinggal satu orang, ya guys? Ya, <laughs> Ya, tinggal dua orang, tinggal dua orang. Eh, tiga orang, tinggal tiga orang, tinggal, tinggal. Yang kasih teman sendiri, jir. Iya, emang teman gua semuanya, temen, ini yang, yang nonton di sini. Teman-teman gua semua, oke okay, ya guys? Ya, kita itu lagi ya guys? Ya, kita cari apa ya? Cari apa ya? Cari koin aja ya guys? Ya, dalam lima lima puteran koinnya ada berapa ya guys ya oke okay, silahkan diketik silahkan diketik makasih ya semoga rudalnya semakin ganas <laughs> closing ada pemadamnya ayo ayo ayo koinnya ada berapa koin ada berapa koin ada berapa cuma satu kali pilih doang ya jangan berkali-kali oke okay. yang udah dapat jangan ikutan lagi gua tonjok dadanya ntar oke okay. Kita hitung 3, 2, 1...